Penyanyi Didi Kempot Meninggal Dunia Penyanyi campur sari kenamaan Didi Prasetyo atau Beken dengan nama panggung Didi Kempot Meninggal Dunia Selasa 5 Mei 2020 pagi ini Didi meninggal di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo. Hal tersebut dibenarkan asisten manajer Humas Rumah Sakit Kasih Ibu, Dipan Fernandez. Lord Didi, julukan para penggemar untuk penyanyi tersebut, meninggal pagi ini pukul 7:45 WIB. Betul, meninggal pagi ini di Rumah Sakit Kasih Ibu sudah saya cek ke dokter juga. Ujar Dipan kepada detik.com. Menurutnya Didi masuk rumah sakit baru pagi ini namun dia belum mengetahui secara pasti penyebab meninggalnya Didi kempot Impunya pukul 7.30 uib tadi baru masuk penyebabnya masih saya cek dulu katanya Pelantun lagu-lagu campur sare kenamaan tersebut meninggal pada usia 53 tahun tentang rencana pemakaman Didi Kempot masih belum diketahui. Jenazah Didi Kempot akan dimakamkan di Ngawi. Penyari Campursari sari Didi Kempot meninggal dunia pagi ini di rumah sakit Kasih Ibu Solo. Rencananya jenazah Didi Kempot akan dimakamkan di kampung halamannya Ngawi, Jawa Timur. Rudi mengatakan Didi Kempot dibawa ke rumah sakit pada pukul 7:25 WIB. Kondisi Didi Kempot saat itu tidak sadar. Diberitakan sebelumnya asisten manajer Humas rumah sakit Kasih Ibu, Dipan Pernandes mengatakan Didi Kempot meninggal dunia pada pukul 7:45 WIB. Pelantun Lagu-Lagu Campur kenamaan tersebut meninggal pada usia 53 tahun. Sampaikan Duka Cita Istana Kenang Jiwa Kemanusiaan Didi Kempot Penyanyi campursari sari Didi Kempot meninggal dunia. Istana turut menyampaikan duka cita pada pria 53 tahun yang dikenal dengan sudukan The Good Father of Broken Heart itu. Mengucapkan duka cita sedalam-dalamnya untuk almarhum Didi Kempot Insya'allah almarhum husnul khatimah. Ujar Juru Bicara Presiden Pajroil Rahman dalam keterangannya selasa 5 Mei 2020. Pajroil turut menceritakan mengenai komunikasi terakhir Presiden Joko Widodo dengan pemilik nama asli Didi Prasetyo itu. Saat itu Didi Kempot menggelar acara di salah satu stasiun TV swasta, sekaligus menghimbau untuk tidak mudik saat pandemi virus COVID-19. Inisiatif gotong royong kemanusiaan Almarhum Didi Kempot tersebut sangat dihargai dan sumbangan kreatif Almarhum dalam dunia musik Indonesia sangat dihormati ibunya. Didi Kempot meninggal dunia pagi ini di rumah sakit kasih ibu di Solo, Jawa Tengah. Lord Didi julukan para penggemar untuk penyanyi tersebut meninggal pagi ini pukul 7.45 WIB.